Sat, nge Oke Amin, Bang Amin Masih YouTube, bang Masih Youtube Insya Allah kita setiap kegiatan dibantu oleh Brimob, yang kalau pangkatnya saya kurang tahu namanya Pak Kamal Ini pak, iya, berarti harga cabe pasar dan bawang tak update juga, Pak. Ya, Kita update! Karena Alhamdulillah kalau masalah iya, iya, iya, istri istri Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, istri iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ini Iya Oh, itu juga cita tuh. Iya, ya dia, Dik. Bagus Enggak, lu. Enggak pukulan kayaknya ya, ya pukulan yang lain ya. <tuk> ya, ada, ya, ada yang mau. ini papaya sipol, nah, ini kamu kan? bukan lagu lagu belum baik untuk anak ya, ya. Ya, ya, ya, iya oke okay. ini acara kita yang ke Pulau, ya, pasti, pastinya sahabat yatim. Yayasan sahabat yatim dan doa apa masih yeah. tetap membagikan anak yatim? Ah, Oke, okay, ya, doakan aja kita selalu istiqomah di jalan Asya Allah, Allah. ini. Amin, amin. Untuk para donatur, ya, terima kasih banyak untuk para donatur. Kok pegang-pegang? Iyalah, -pegang, <guluh> <guluh> <guluh> terima kasih banyak untuk para donatur okay. uh, yang terlibat. Ya, kami berharap semakin banyak orang yang berdatangan dan peduli atas kepentingan anak yatim dan duafa ya Allah. ikuti terus video Amin. kita hari ini oke. Okay. Okay. selamat yatim dan duafa ya Dadah, kak oke okay. kak fatin udah lama kerja dirian? baru? Uuh. belum umurnya berapa kak fatin? 20 puluh udah married? nah tuh belum mirip nih kak fatin Okay. berapa totalnya, Kak? 9.900. Berapa? 600. 97.500. Oh, murah. Aman ya, Pak? Masih ya, Pak? Aman, Pak. Masih aman terkenal ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Terima kasih donatur yang terus mendukung kegiatan sahabat yatim dan dua Pak. Oke, ini. UM. Kak Fatin, kak Fatin, Fatin, Fatin. Fatin. Nah, 600, 600 tadi ya Pak ya, 600 ya? 600. Masih Allah. Si banyak stok kita kan? Masih bisa makan ya? Masih bisa bawa makan, belanja belanja Masih, baju. Wah, Allah Alhamdulillah. Allah Ini Kak Emma nih, sama Kak Fatin, kasirnya. Eh, hey, makasih Kak, udah dilayanin. Mantap. Suka, Kak, suka sama kegiatan kami, enggak? Atau jijik? Masya suka. kebaikan. Masya Allah, Amin. Ya, Alhamdulillah. Kak, udah, udah sering kan lihat kegiatan kita ini. Kan kita setiap bulannya belanjanya di sini ya, Kak, selalu ya. Gimana, Kak, pendapatnya, Kak, atau testimonianya dong dengan kegiatan ini? Ya, luar biasa, nih. Organisasi-organisasi ini kan kayak ya jarang-jarang mau ke sana kayak masih peduli oh, sukses oh. Oh, yeah. amin amin all right. apa, ya, gua, apa? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Masya allah alhamdulillah kita menuju ke apa nih ya pak hmm. Assalamualaikum, ayo masuk, masuk, masuk. Kita mau belanja baju. Halo, Bu. Sehat, Ibu. Udah lajar. Oh iya, udah. Iya. Halo. Halo, Ibu. Sehat, Ibu. Oh, Ke ini. ya. Aduh. Halo, Ibu-ibu. Ini Ibu-ibu ini, ibu, ini tiap bulannya ini yang milih baju untuk adik-adik nih. Hah? Safi Sri rezeki, masya allah. Tuh dipilih tuh bajunya. Nah, ya, ya, ya, yang muda depan sama umnya sama umnya. Bu, itu ah, bu di plastikin bu. Ini udah dapat baju kakak. Senang, bahagia. Hehehe calon start nih ah udah udah dapat om om udah dapat belum Ini dia belum oh semua keren keren tuh kan cantik cantik kan baju di tokonya bang Hari Mulia nih ah. nih datang kemari kalau mau cari baju-baju gamis tuh anak-anaknya Untuk, anak untuk mamanya juga ada Bapaknya juga ada nih, Stok banyak nih Murah, harganya murah nih, Ini ibu-ibunya yang Ini jagain ramah-ramah Wah, tuh Bang Arinya itu Wah, Assalamualaikum Bang Arinya Wah, itu Bang Ari Ini donatur kita nih Hmm. orangnya ya. Kalau jumpa Bang Ari tegur aja mau tahu dikasih diskon. <laughs> Iyalah. Bang kedua ya, Bang. Halo. Teman, oh ya. Kita tadi lagi udah apa nih beli baju tadi? Nah. Nah, senang ya? Suno. Masyaallah. Nah, Oke, okay. sahabatnya Tim dan Dua apa? Kami bahagia. Okay. Okay. Dadah dadah. Nah. OTW makan makan. Oh, kita mau makan makan ya. Nah ini terus tapi kita sholat dulu, oke? Okay? dulu, oke? Okay. Jangan tinggalkan kewajibannya sebagai umat Islam ya, oke? Okay. Lalu nah, nah, ini satu lagi mobil kita support dari PM ini pak ya? Iya, pak, uh, Bang Wawan ya? Oke, okay. Bang Wawan nih PM dan dan terima kasih juga untuk Uh, komandan dan sub-PM tebing tinggi ya pak ya, ya oke. Satu, satu. oh untuk tebing tinggi makasih komandan yang udah support kegiatan kita sahabat yatim dan wafah ini kita mau sholat dulu hmm. Sambil menunggu makanannya, kita nonton Nusarara ya? Ya, saya ini nonton Nusa ya? Nusa Rara, pendidik, untuk ayah, nonton ayah, nonton ayah, setiap ayah, jaya ayah, nonton ayah, nonton ayah, nonton ayah, nonton sambil nonton ayah, nonton ayah, nonton ayah, Ya udah cuci tangan ini? Udah ya, ayo Udah dapat semua? Ah, ayo doa Ayo doa bang Terima kasih, Makasih Bu hmm, Bilang makasih, Dek. Ah, tuh, makasih. Dia adik nih, riang dia di aja. Oke. Okay.